Tim Leslar Entertainment saat ini sedang berada di studio Sepertinya nih persahabatnya terpantau Masya Allah banget ya Mudah-mudahan yang dilakukan Bunda Lesti hari ini Selalu diberikan kelancaran dan kemudahan Amin Kita salepok persahabatnya dengan Bang Boril Tuh bersama tim Leslar Entertainment lainnya Kita doakan yang terbaik Semoga Leslar Entertainment tetap selalu menyuguhkan karya-karya terbaiknya dan selalu memberikan vitamin bahagia untuk kita semuanya Amin Wah, wow, Masya Allah banget ya Dan kita simak juga persahabat ya Jangan lupa Akan segera hadir Jam 5 sore ini Akan tayang persahabat ya Vlog terbaru di channel Youtube nya Rizky Bilar Ini diinfokan langsung juga oleh Bang Lintar untuk warga Konoha, harus selalu mensupport yang terbaik, karya-karya idola kesayangan kita. Stay tune di persahabat ya, pantengin terus channel Youtube Rizky Bilar. Karena vlog terbaru akan disuguhkan, akan dihadirkan sore hari ini juga. Berikutnya, persahabat, kita keunggahnya Papa Bilar yang mengunggah sebuah fasingan foto keren dan foto ganteng banget ya, bersama Mas Gilang, Juragan 99. Masya Allah, penampilan idola kita emang luar biasa, the best banget, keren. Dan salpok dengan komentari yang diberikan oleh para sahabat. Simak persahabat ya, dari Hafid Rega disitu mengatakan, Masya Allah, ganteng banget bang Maaf Bunda El, terlalu jujur, kabur <laughs> Ini sedikit banget ya Emang terlihat, Papa Bilar, sangat keren dan ganteng banget Masya Allah, mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik ya Untuk Bunda Lesti, yang selalu bertanggung jawab dengan keluarga besarnya Amin Dan kita lihat juga para sahabat ke komentar berikutnya di sini banyak sekali tanggapan juga yang diberikan dari akun Sunarsi MMG2 mengatakan opa opo bihun min katanya tuh ya aduh ini sih opa korea ya opa korea banget karena keren sekali apalagi tentunya penampilan outfitnya luar biasa Mudah-mudahan semakin banyak doa dan support juga yang diberikan untuk Papa Bilar Dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita ini Berikutnya, persahabat, kita keunggahan ya Mas Goli Satu jam yang lalu, persahabat ya, memposting video juga ketemu dengan Fadil Wow, dimikin penasaran juga nih, persahabat ya Apa mungkin di tempat yang berbeda Papa Bilar dan Bunda Lesti? Masya banget ya di penasaran Semoga ada kejutan dan ada cidukan vitamin terbaru berikutnya Mengenai idola kesayangan kita yang selalu memberikan vitamin-vitamin bahagia Pastinya setiap harinya untuk kita semuanya Berikutnya kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti Simak persahabat Baju yang dipakai oleh Bunda Lesti saat dinner bareng semalam bersama Papa Bilar ini merek Zara nih persahabat ya Dibanderol seharga Rp rupiah. Wah, wow, Masya Allah banget ya Harga bajunya satu jutaan Dan kita salpon dengan harga tasnya nih persahabat ya Di sini belum tertera mudah-mudahan saja Kita mendapatkan info soal harga tas yang ditenteng oleh Bunda Lesti kejora. Masya Allah dan pastinya persahabat kita juga masih menunggu cidukan terbaru di sore hari ini Pastinya banyak sekali yang mencari Abang Fatih <laughs> Mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan terbarunya di sore hari ini Jangan teman para persahabat tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.